Kita akan membaca bersama-sama Yang terambil dari satu Samuel Pasal 17 Ayat 40 sampai ayat 58 Kisah Daud melawan Goliat sudah begitu populer Di kalangan umat Kristen Bahkan berbagai pembahasan Menjadi sumber inspirasi bagi yang lemah melawan yang kuat. Dan saya juga percaya berbagai khotbah sering membahas pokok pembahasan ini. Apalagi saat-saat kita menghadapi bahaya virus corona yang merebak ke seluruh dunia. Tapi saya ingin mencoba melihat sisi lain. Bahwa oh, kisah ini diawali dengan sebuah tantangan dari Goliat kepada orang-orang Israel. Dan itu terdapat dari sejak ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dalam bacaan kita ini. Saudara, yang saya ingin lihat satu dulu yaitu kondisi umat Israel pada waktu dia melihat Goliat. Memang perawakannya besar, disebut dia adalah keturunan raksasa sementara orang Israel merasa postur tubuhnya lebih kecil bahkan dia seorang pahlawan ahli perang telah banyak mengalahkan musuh dan peperangannya dan semua isu tentang goliat ini merasuk dalam hati dan pikiran umat Israel waktu sehingga dia lebih melihat kehebatan daripada goliat ini, sehingga hatinya mulai kecut dan takut. Di sini letaknya yang pertama yang ingin saya bahas: musuh memang besar, musuh bisa hebat, tapi kita percaya tidak ada yang lebih hebat dari Tuhan kita, dari kuasa Tuhan kita. Semestinya, fokus umat itu seperti itu. Semua ancaman, tantangan, sakit, penyakit, semua membahayakan. Dari sejak dunia jatuh dalam dosa. Bukankah jatuh dalam dosa itu membawa maut? Maut artinya kematian. Kita sudah tahu itu musuh kita. Musuh kehidupan kita. Maka dia akan masuk dalam segala elemen dan anasir yang ada di tengah dunia ini. Untuk membawa pesan. Dosa itu adalah apa? Itu yang penting sekali. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika dia tidak fokus lagi pada kuasa Tuhan, kehebatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, dia terpukau dengan kehebatan Goliat. Goliat makin hebat. Goliat makin besar di mata umat Israel. Kenapa dia makin besar? Saudara, perhatikan di sini. Karena umat Israel pada waktu itu dalam kondisinya. Mari kita lihat ayat yang ke-11 dulu. Ini yang yang membuat Goliath itu tambah hebat, tambah besar, tambah dahsyat, Makin hari, makin besar. Pada ayat yang ke-11 dinyatakan dengan tegas sekali. Yaitu dalam pasal 17 ini, ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang dan itu mendengar jangan salah dengar kita harus lebih banyak mendengar janji Tuhan kuasa Tuhan firman Tuhan bukan informasi tentang maut itu di sini Saudara perhatikan ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan Goliat orang Palestina itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Salah dengar, salah informasi, salah yang harus kita makan. Kita tidak mengabaikan, tidak mengabaikan sama sekali. Kita tahu itu bahaya. Kita tahu dari sejak semula dosa itu adalah maut. Tapi maut itu. Kita melihat janji Tuhan hidup yang... kekal Dari sini letaknya, saudara. Itu kuncinya sikap yang salah dari umat Israel terhadap Goliat. Jangan-jangan ketika kita sedang menghadapi bahaya virus corona sekarang, ini, sikap kita juga salah. Fokus kita juga salah. Dan salah mendengar. Boleh saja informasi apapun, tidak dapat diabaikan. Betul, itu bahaya. Betul, tidak disangkal. Sebab dari sejak semula dosa itu adalah? Hmm. Coba lanjutkan ayat 24. Dari pasal 17 ini. Ayat 24, mari kita lihat bersama-sama ayat 24 ini. Ketika semua orang Israel melihat orang itu. Apa coba Larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Karena sudah dapat informasi begitu hebatnya Goliath itu. Yang membuat kecut hatinya. Sehingga yang dilihat oleh dia bahaya yang lebih besar. Saya percaya Goliat tidak terlalu besar-besar banget sih. Jadi besar jadi raksasa. Kita ketakutan. Nanti, saudara berbanding dengan sikap Daud, kan berbanding dengan sikap Daud. Kita lihat di situ, saudara. Ini kunci pertama, ini kesalahan pertama umat Israel ketika menghadapi Goliat. Jangan-jangan kita ulangi lagi kesalahan itu. Jangan-jangan kita ulangi lagi. Makanya mari sekarang kita melihat bersama-sama. Apa sikap Daud? Apa sikap Daud? Sangat berbeda dengan orang banyak. Pada umumnya. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Saya ajak saudara. Katakan pada ayat yang 28. Ayat 28 kita lihat. Siapa Daud? Siapa Daud pada dasarnya, karakternya, dari sejak semula, masa mudanya, siapa Daud? Kakaknya yang paling tua Eliab. Mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu. Bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata. Mengapa engkau datang? Marah. Karena tidak sama dengan observasi analisa tentang Goliat. Daud berkata tidak melihat, kau lihat. Engkau tidak lihat, engkau hanya lihat hati dan keberanianmu. Liap marahi Daud adiknya. Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang dua tiga ekor itu di padang gurun. Memang Daud sengaja datang ke tempat pertempuran. Pertempuran, sekali lagi pertempuran. Dia ingin melihat jalannya pertempuran itu sambil alasan mengantarkan makanan buat kakak-kakaknya yang sedang di tengah medan perang. Daud ingin tahu, dia tidak hanya ingin dengar-dengaran tentang itu. Dia ingin melihat fakta dan kenyataan dan ketika dia lihat, dia tidak melihat kehebatan Goliat. Dia melihat janji Tuhan yang begitu berkuasa. Coba perhatikan, apa sifat Daud? Kata kakaknya. Tentu kakaknya kan lebih kenal. Dari sejak kecil siapa adiknya? Karakternya dia kenal. Aku kenal sifat pemberanian. Ya, banyak saudara penilaian jelas, tidak salah. Aku kenal sifat pemberanianmu. Zedon Ha. Zedon dalam bahasa Ibrani bukan pemberanian saja rasa percaya dirimu yang sangat besar rasa percaya diri itu penting sekali itu yang harus dimiliki oleh kita sebagai manusia jangan bicara iman dulu sebagai manusia kita harus punya Rasa percaya diri. Kalau kita tidak rasa percaya diri, siapa lagi yang percaya pada diri kita? Memang kita sendiri tidak percaya dengan diri kita. Bagaimana orang lain bisa percaya dengan diri kita? Bukankah itu diawali dari diri kita sendiri? Zedon. Terjemahkan dalam melembal kitab Dan kejahatan hatimu, kejahatan hatimu. Ro'a lefa fecha. Lefa fecha. Bukan hanya bisa diterjemahkan kejahatan hati. Rasa penasaranmu dan rasa ingin taumu yang berlebih-lebihan Karena engkau datang kemari dengan maksud melihat apa? Pertempuran. Pertempuran. Saudara percaya, Tuhan sudah pernah menolong kita. Saudara percaya bahwa kita sudah pernah luput dari segala sesuatu dalam hidup ini. Tuhan percaya kepada kita, kita percaya kepada Tuhan yang sudah pernah memberikan kemenangan kepada kita dalam hidup ini. Itu harus jadi pengalaman hidup, dan pengalaman hidup itu menjadi satu sikap. Itu sikap Daud miliki. Ketika dia mendengar ejekan segala sesuatu dan ini dan itu saran segala sesuatu. Saran ketakutan dari kakaknya sendiri, dari orang-orang Israel sendiri. Dia tidak. Dia berpatokan dengan Tuhan dari sejak awal. Pernah memberikan pertolongan kepadanya, kemenangan kepadanya. Dan itu dipegang terus sebagai satu prinsip hidupnya. Perhatikan ayat 34. Ayat 34. Tetapi...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 Lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu tidak akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemoohkan barisan daripada Tuhan yang hidup. Saya senang sekali dengan pengalaman daun. Dia telah mencemohakan. Musuhnya dianggap tidak lebih daripada musuh-musuh yang sebelumnya yang pernah dia taklukkan dan dia kalahkan. Kita pernah lolos dari sakit penyakit. Kita pernah lolos dari segala maut yang menjebak hidup kita. Percayalah virus ini tidak lebih daripada itu. Kita pasti lolos dalam nama Yesus. Amin. Umat Tuhan pasti lolos bangsa kita pasti lolos. Manusia di dunia ini pasti menang. Sekarang saya lihat langkah-langkah Daud. Langkah-langkah Daud ayat 40A, ayat 40A. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Berarti Daud ini mengambil tongkatnya di tangannya, jadi memang tongkat itu sudah senantiasa berada di tangan Daud. Bukan mengambil tongkat lalu dipegang tangannya. Tapi perhatikan saudara. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Wa maglo, Maglu, magel. Kata magel berasal dari kata makah. Artinya mengusir. Dengan kekuatan menakluk usir dengan kekuatan mana menaklukkan dengan tongkat. ini Berarti tongkat ini pernah dipakai untuk menaklukkan. Ya pegang lagi dan ya pegang terus. Memang itu tongkatnya. Di situ kekuatannya. Makanya Daud bisa menulis Mazmur 23 ayat yang keempat. Kenapa dia bisa menulis? Ini bukan teori. Ini pengalaman iman. coba Mazmur 23 ayat 4. Mazmur yang populer bagi kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Ini kita sedang berjalan dalam lembah kegelapan. Aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Tongsamu. Tiang dan tongkat tongkat Tuhan. Washt yang senantiasa jadi andalan Daud dipegang, karena itu nanti dia akan berkata, kamu mendatangin aku dengan segala macam, aku mendatangi atas nama Tuhan yang maha kuasa. Tidak salah. Lanjut ayat 40 lagi, nah, ayat 40a tadi, sekarang ayat 40b. Dipilihnya dari dasar sungai batu yang licin ditaruhnya ditaruhnya dalam kantung gembala itu dan dibawanya dipilihnya dari dasar sungai lima batu yang licit perhatikan sudah lamisha afanim min kenapa ndak enam Kenapa tidak tujuh, kenapa tidak sepuluh, kenapa lima. Angka lima bagi orang Israel menunjukkan kitab Taurat. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Kenapa lima? Karena lima ini angka melambangkan tentang firman kitab Taurat, firman Tuhan. Firman Tuhan. Karena itu baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Jika hati kita kecut, jika kita hati cemas, penuh ketakutan, mendengar berita. Dan ini kita lawan dengan baca firman Tuhan. Janji Tuhan pemeliharaannya sempurna. Bagaimana cara kita begitu? Jadi dia ambil lima batu yang licin. Di atas dasar suhu. Sungai adalah aliran air sungai. Aliran air sungai. Sebetulnya di, harus dimasukkan aliran. Batu yang licin karena aliran air sungai. Kan aliran air sungai itu yang membuat batu itu menjadi licin. Orang Yahudi selalu menyebut aliran sungai dengan sebutan air yang hidup. Siapa air yang hidup? Yesus akulah air yang itu sesuai saya tidak mengada-ada inilah yang menjadi kepercayaan orang Yahudi perjanjian lama yang juga dipindahkan menjadi kepercayaan kita air yang hidup. dan mengapa dia mengambil salah satu dari batu itu coba mengapa dia mengambil dia ambilnya sebuah batu dari dalamnya kenapa tidak lima-limanya di umbannya maka kenallah lima dahi orang bilis di itu. Saya mengutip, menurut Agustinus, hal ini menggambarkan bagaimana Yesus melawan cobaan iblis. Dia mengambil salah satu dari kelima kitab Torat, yaitu kitab Ulangan. Artinya jika hatimu kecut, takut dengan musuh itu baca Firman Tuhan. Ambil ayat itu jadi pegangan. Percaya. Amin. Menanggungkannya. Di situ letaknya. Lalu ayat ini. Ayat 48. Ketika orang Filistin itu. Orang Filistin itu maksudnya adalah. gue lihat itu. Bergerak maju menemui Daud. Maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh. Untuk menemui orang Filistin itu. Daud fokus pada guliat, pada musuh, pada virus. Dia tidak menghiraukan tentara yang di sekitarnya. Dia tidak. Jangan salah fokus. Orang panik bisa kita saling caci maki, bisa saling musuhan, bisa saling salah menyalahkan. Bisa itu sifat orang panik. Tapi orang yang tidak panik dia fokus. Kita dibuat begini oleh siapa? Bukan oleh teman kita, bukan oleh gereja kita, bukan oleh teologi orang, pendapat orang. Bukan Bukan soal kebaktian umum ada atau tidak. Bukan itu. Katakan di situ. Ketika dia fokus, matanya tertuju kepada Goliat. Kenapa demikian? Kita lanjut. Sekarang ini pada ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau dah mendatangin aku dengan pedang dan tongkat dan lembing. Tetapi aku mendatangin engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhan segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kau tantang Tuhan. Tuhan memberi hidup. Ini pekerjaan si iblis. Ya, kita modern. Dia lebih modern lagi. Kita modern. Dia selalu mencari, selalu pola baru. Kita datang percaya dalam nama Tuhan semesta alam. Amin. Amen. Dari situ letaknya. Datang ikau. We <tuh> anohi fa eleha besem adonai sebaut. Tuhan kita bukan Tuhan yang menguasai satu daerah, satu umat saja, satu alam. Kalau alam itu termasuk makhluk-makhluk yang lain, virus pun berada di bawah dia. Sekarang kita sikap iman itu seperti itu. Kalau panik, kita rasa kita jadi sasaran. Kita tidak boleh merasa diri kita jadi sasaran. Kita semua menyasar kepada virus itu Untuk menghancurkannya Caranya tadi sudah tahu Dalam tempo Jarak Ya, Bagaimana kita harus Tidak boleh berkumpul sebagai satu Barisan tapi sebagai satu gerilia Masing-masing tinggal di rumah Dan virus itu Akan mati Dalam tempo 14 hari Patuhi itu 14 hari Kalau tidak dipatuhi 14 bulan Tidak dipatuhi lagi, habislah semuanya. Jangan bicara soal gimana sekali lagi, ya. Saya tidak takut mati. Yang saya takutkan saya membuat orang lain mati. Itu itu kepedulian kita, kemanusiaan kita. Ayat ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tangan dan aku akan mengalahkan engkau. Memenggal. Cara memenggalnya si Goliat yang bernama Corona sekarang ini. Adalah kita menjaga jarak hubungan. Hayom hari ini. Hazi Yisakhirha Adonai. Dengan tangan Tuhan di tangan kita ini Ada nama Tuhan Dengan nama Tuhan Amin Tangan Kita bukan tergenggam untuk perang Terlipat untuk berdoa Serah kepada dia Masing-masing di rumah Amin Daud percaya Dan bergantung pada kekuatan Tuhan Daud mengandalkan Kekuatan Tuhan Sementara orang Israel yang tadinya... ...karena mengandalkan hitung-hitungan kekuatan diri sendiri... ...sebagai strategi pikiran dia. Daud kan bukan siapa-siapa. Dia hanya andalkan Tuhan. Orang kalau terlalu profesional... ...kadang-kadang kasih keterangan nakut-nakuti. Di orang yang sederhana... Kadang-kadang tidak terlalu takut Itu diri dia takut gak apa-apa Tapi jangan bawa orang lain Dari situlah Dikatakan Supaya kita tahu Daud bersaksi pada ayat 47 Yang terakhir Dan supaya segenap jemaah ini Tahu Bahwa Tuhan menyelamatkan Bukan dengan pedang Bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Amin. Andalkan Tuhan, jadi barisan Tuhan dengan doa. Terus, amin. Kita kalahkan, mari kita naikkan pujian.